Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Bagaimana kabarnya di sana, Dain Dirman? Alhamdulillah baik, Ketum. Di Jakarta Utara ya? Jakarta Utara, siap. Oke. Okay. Sudah sudah monitor saya di tunjuk sebagai ketua umum relawan gerakan nasional cinta Prabowo siap sudah monitor siap. ketua bukti sudah banyak monitor Oke saya mau nanya siap. dulu nih eh siap mau ikut saya enggak siap-siap mengikut ketua siap, siap kalau sudah sering berorganisasi juga kan dan dirembangkan siap sering siap sering Oke Nanti saya percayakan Dan Dendirman eh, Pegang Jakarta Utara Siap mengembang amanah ketua Oke ya seperti biasa namanya relawan Ya pakaian atribut nanti kalian siapkan masing-masing eh, sendiri Siap-siap ketua siap Siap-siap ketua siap nah, Untuk contoh seragam belum ini kan baru Karena kan Uh, sekarang ini saya lagi membuat kerangkanya dulu Dari Sabang sampai Merauke sampai luar negeri uh, Ya nanti kalau sudah agak lengkap Mungkin kita ada pertemuan Ya yang dekat di Jakarta uh, Karena kan belum ada kampanye Pak Prabowo Tapi kita harus sudah siapkan dari sekarang Siap ketua nah. siap pesan saya itu kan saya sudah monitor beberapa pendukung Pak Prabowo yang 2019 Prabowo Sandi itu ada beberapa yang pindah ke Pak Anies Baswedan kalau itu kan banyak ya ke saya nah it, itu biarkan saja dan deman yang penting jangan putus silaturahmi ya ibaratnya jangan jangan karena beda pilihan dalam pilpres terus oh, memutus tali silaturahmi ya Eh, siap ketua, jadi kalau ada yang ikut Pak Anies, biarkan ya. Kita urus Pak Prabowo. Siap ketua, nah kemudian kita siap untuk jangka panjang. Jadi, kita sekarang mem memperkuat dulu uh, uh, dukungan kita antarkan Pak Prabowo uh, menuju Presiden RI nah setelah itu kita siap ya mengawal uh, jalannya kebijakan pemerintah RI saat Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia walaupun ya sudah ada yang kawal ya dari dari DPR RI mungkin dari partai politik dan sebagainya tapi tidak ada salahnya kekuatan rakyat ya yang di luar uh, pemerintahan juga ikut Eh, mengawal pemerintahan, ya mungkin kita sebagai mata telinga, ya yang bisa langsung konek ke presiden di daerah-daerah, ada khususan khususan rakyat di daerah, mungkin ada komunikasi yang buntu. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi uh, jala, apa jalan ke depannya seperti. itu Mudah-mudahan kita juga bisa memberikan uh, sumbangsi pemikiran kepada pemerintah lewat GNCP ke depan. Tentu saja itu untuk kebaikan bangsa dan negara. Nah, itu-itu jangka panjang kita. Siap. Makanya silakan diatur. Saya sudah buat grupnya DPD untuk Jakarta. Di situ ada Pak Ambo Intang ya. Sementara saya minta untuk ada di DPD. Nah, dan Dirman, bentuk aja DPC, buat grup tersendiri. Siap, kita siap. Siap, kita siap. Ya, mulai dari Pak Dendirman dulu, orang-orang dekat. Nah, sambil menunggu itu, eh, menyusun di sana PAC-PAC di Kecamatan, ya, sambil menunggu, ada kumpul-kumpul bahwa eh, kita sudah mulai menyusun kekuatan relawan GNCP, Gerakan Nasional Cinta Prabowo. Siap, kata siap. Nah, ada yang ditanyakan enggak, Dendirman? Uh, nanti lebih lanjut, Ketua. Ya, banyak ikan di Jakarta Utara ya? Uh, banyak sekali. Kalau perlu saya rapatkan ke Sekretariat, Ketua. Perintah. Nanti, nanti kalian tak ajak semua ke Gudung, markas eh, DPD official di Gudung eh, GNCP eh, Sementara saya kendalikan GNCP ya saya saya akan banyak mengendalikan GNP di dari Cibitung. Tetapi kantor pusat ada gedung di Jakarta, Jakarta Selatan di Gedung Prabu. Nanti di situlah gedung ofisialnya siap. Eh, sedang dirancang siap. di Ratu Prabu di Gunung Ratu Prabu. Nanti di situ ya eh, kita punya gedung sendiri nanti di situ. Jadi kalau kumpul sudut Indonesia kan agak asik, agak enak di situ. Siap Ketua. Kalau masalah ikan setiap acara gampang dikondisikan Ketua. Siap. Wih. Kita orang, kita orang Sulawesi, Sulawesi ini Kalau dikasih <laughs> daging Dua pilihan daging atau ikan Ya pasti pilih ikan <laughs> Oke salam buat keluarga besar Jakarta Utara Beritahu bahwa eh, MPS Karistila Udah ditunjuk menjadi Ketua Umum gerakan Nasional Cinta Prabowo Seluruh Indonesia dan luar negeri Maka saya susun Mulai dari orang-orang yang dekat dulu Yang saya kenal Ya. siap kering banyak Pesta di murah baru kering eh murah baru ya eh. Eh, banyak kering. Insya Allah satu saat saja jalan-jalan ke sana eh sudah lama nggak makan ikan-ikannya Jakarta Utara ini siap-siap kering siap oke makasih dan Nerman tetap semangat uh, Silakan eh. buat grupnya DPC Jakarta Utara ya grup WA-nya DPD Sambil nah, nanti saya kenalkan dengan DPD-nya Pak Ambo Intan nanti. Hmm. Siapkan ya. Siap. Oke, terima kasih. Daniman, salam hormat. Salam. Ya, tetap, Prabowo Presiden. Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.